Dan dan Assalamualaikum, Assalamu'alaikum, salam damai sejahtera Sini, Om Swastiastu, Namo budaya. Halo Sobat Lintinger, dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya di channel Lintinger Suasana pagi ini, siang ya menjelang. lagi ngobrol asik dengan Abang barusan beli pipa e, Pipa apa ya namanya Kayak kaya tanduk. Jadi Pada ini posa. Eh, panung di, di, di tipe kombinasi. Keren penampilannya jadi mantap. dibagi bagi pecinta rokok, Tidak. asap boleh coba. Di Kombinasi ya. Bentuknya keren. Seperti ini, coba lihat ini kayak tanduk ini. Modelnya modifikasi dari kombinasi ya dari beberapa bahan kayu tanduk asal jangan ditaruh di sini ya sobat ya ini <laughs> nah ini seperti tanduk tanduk tapi seperti tanduk gagah dan keren oke okay. sobat beli tingkat berada bagi pecinta kita uh, rokok boleh merapat dan juga boleh mencari di lokonen ya sekarang banyak kemudian suasana di sekitar uh, kios lagi sibuk kerja mencari nafkah pejeng nafkah keluarga ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan segala urusannya dimudahkan proses bang lagi ganteng prefer siap-siap. Satunya lagi masih antri, antri kuat. Semoga perjalanannya.